Ya, banget, ya, banget Ini bisa ya. Eh, ini, ya. ya, ini, ya. nah, ini siapa ini? Ya. Maman, ada apa? Ini hmm, ada ya. Ini yang punya Bebe Ya, ya, ya ada yang Ya, Nama saya Tugigit, Bu oh, iya. ya, rapi, nanti, Jauh bu. Jadi, kebetulan saya Abis Ini Pak Boleh, kebetulan di pojok ada yang keluar. Lalu Bapak di sini oh. Taki, di sini Oh, kira-kira ya ada yang ada yang kamu yang sampai itu ya. ya. oh, iya. mahal lantai bawah lebih mahal. Bu. Hmm. Biar biar biar biar biar biar. Biar. Aduh, bu. dikit Dikit aja. Mau akan bolong, Bu? Bu. Gimana Bu kalau saya bayar kontrakan Udah ya capek capek ya. ya. bagaimana kalau jadi tukang kebun ya tukang kebun mana mau ini? ya boleh boleh boleh pak boleh, boleh. oh di oh, mana? Ya. ya udah ya. kalau gitu berasnya nanti. Eh, berapa kilo untuk berasnya? Nah, nih, sekitar 50 kilo, dua puluh lima puluh kilo. iya iya ya. ya. benar benar benar. ini berat ya. apa? berat merah, merah, merah berat putih? ini berasnya beras hitam bu. oh kau oh, ya lebih mahal kita tapi ya. kita tapi nanti benar benar benar kita beli tapi ini boleh di sini bu. Eh, ini bayi anug kita ya? Apakah terdapat kita nggak tahu? Ya, kita ada mana, Bu? Oh, itu iya, iya, biar nanti itu. Ah, biar gampang ngerti bawahnya. Bisa. Emangnya, Bisa. kamu gitu, mau ke sini lu udah punya kerjaan. Tadi, Ditu. babe saya udah nawarin mau jadi utang kebun. Di sini, itu, Bu. Semuanya kan ke sini, jauh-jauh dari kampung nih. Iya. Yeah. Dari, dari jauh Tenggul, hmm. yang merangkut di sini. Ya, pokoknya sistem itu batang kara ibu nih oh, oh ya ini kasih dp dulu Alhamdulillah. alhamdulillah. Tapi enggak kalau mau di sini biar tertib. Nanti kan kita ada di data RT RTRW. Siapa yang pendatang barunya. Jadi kalau kita mau datang kemari bawa kota komik KTP. Karena itu yang jadi kita utama. Jangan sampai nanti ada kejadian yang kita nggak itu. kampung ditampuk pulang itu ada kejadian. Makanya jangan sampai ada apa apa gitu. Jodoh, kalau kamu mau pergi kamu kemana lagi? Oh ya Allah ya. udah, silakan aja. Silakan. Ya, silakan lagi Ya, ya, tadi. Pak tadi saya istrinya pamur tadi. Ini yang julagat Oh, kalau dia. Ya, dia Pak, ya ini, Pak ini nih, Kalau kita rawat lagi ya, Beh, ya. Terjang kita dari tadi belum bersenksor saya juga ini, Bek. Ini kita perbantuan ya. Perbantuan untuk ya, kawan. Oh iya, benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, oh, oh, Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. oh di, Ya. Mohon maaf, saya... Saya Adi, ini saya. Kayaknya saya nggak jadi. nih. kata nggak ada, oh, nih. jadi. Iya. mana ya, kaya terima. Nah, nah ini aja deh. Nah, ini nggak jadi. Saya takut ada apa, -apa. Ya, ada sesuatu api pak? Tentang nggak jadi Jadi mau sini saya kata-kata yang lain lagi ya Kenapa? Kenapa alatannya nggak jadi? Nggak jadi itu. Ini dulu saya mau oh, iya. ngomong aja Sekarang nggak jadi jampainnya Ya Allah, kamu sudah bikin kali lebih senang Senang, jangan ini kalau lebih senang orang Kan nanti ayah kamu dapat Ini Kurang bikin senang orang, kamu udah nggak jadi lagi Namanya kalau udah Bekasnya dia, bekas kan JAPE. Sendiri, ya, Bek. Kamu sendirian katanya. Enggak punya duit? Nah, aku kata nakara, nah, tadi. Iya, sebenarnya sebuah, uh, gimana ya? tangara, dibilang juga, ya. Oh, gitu ya. Gini, tadi kan nih sama Ceritanya Ya, ya, kita, udah, kita udah kerja tapi jarang kita ya, ya, nah, ngobrol kalau enggak, masuk, ada kali yang mau nah, ya. kita tapi bisa kamu, gak bisa, kamu gimana, itu, gak kemana, sih? buat Ya allah ya allah, ah, yeah. bagaimana tuh si, ya? Ini ini. Ya. Um ah, saya oh, ya itu ya, ada ini ada lainnya. ya tuhan. gimana tuh yang baik, baik sini. gini aja deh. Uh, saya nyari potongan yang lain. pasti tetap saya di dunia. wajib. ya. Gimana, gimana? Saya nyari kontrakan yang lain, oh, mau oh. sini. Eh, oh, oh. uh, tapi kalau pekerjaan saya terima di gitu. sini. Oh. Jadi saya mau bantu-bantu gue aja, oh. mau lagi kan? Gimana, Pak Adi? Terlalu, Oke, itu. Ya, kalau itu mah ya, ya nanti kita obrolin deh sama suami saya. Oh, masalahnya oh, oh. Ya. Oh, oh, Karena kamu tuh udah kecewain saya. Gitu, istilahnya Gitu. Itu udah berbuat baik tapi gitu ya, Pak. Tapi ya, karena kamu kan satu tertangguh nih dikasih sama emang tidak milih makan tak kami buat sendirian. Terus terbatas karena dia kan tadi jadi keluarga kita ya, be. Ya, itu ya. kan namanya orang hidupnya sendiri ya kita aja berusaha ngolong oh, gitu. Ya, ya, ya, tapi ya, kalau kita udah lihat baik-baik ya. situ, ya seperti itu ya, itu mah aja, ya gimana be? Kalau gitu, nanti saya kesini lagi. Tonton saya ngomong-ngomong di nggak bisa, nggak dihurung ada, di rumah, ada yang ngawain, oh, mau saya, oh, saya kelihatannya yang tersang, Oh iya udah. Kalau gitu besok saya lagi ya. kalau kayak gitu ya udah biar kamu ya. boleh. udah, ya, udah. saya, bagaimana eh, ceritanya? saya tadi kan buaji, saya udah nyari kontrakan yang aduh buaji. ah, kaya, apa sih kamu tenang, orang linglung aja. kopi kopi dulu kopi, tuh si buaji hmm. tadi kan bikin linglung bikin dong. ah minum dulu minum dulu, Bebek kasi dulu Bebek, kopi beb, nanti bikin lagi beb. minum dulu minum dulu, dong beb, tuh nggak bisa nggak bisa nggak bisa buajinya. saya bisa ngumpet dulu buaji. Kamu berapa ya? Apa? Aduh. Kok ada di sini sih? Aduh. Aduh. Ada oh, Cari-cari dari tadi nih. Kita nyariin berdua saya. ada di sini. Aduh. Udah keliling-keliling. Aduh. ya. Kebatan ah. orang lain keluar dari rumah. Udah di sini. Saya kan ayah mau masuk ke Jakarta. Mau cari kerjaan. Uhm. cari kontrakan ini ibu gitu... dia salah sih cari kontrakan salah dia macam ngajak itu sama anak harus diurus ngomong baik-baik Bukan begini semua udah nyariin sampai capek keliling-liling nggak boleh begitu maaf ya sini jangan datang lagi sama Bu diam. Ya, Bu sih mondar-mandir dia. Ya, ya Allah, Allah, ya kamu tuh namanya orang malu jujur kalau punya anak cilik gitu, iya nih. Jadi diam. Enggak apa-apa. Saya tengokkan diri satu. Bu diam malam ini, ini. Saya nyari Sebenarnya saya enggak sebatang karang, sebetulnya saya mau datang ke jalan saya enggak mau ngerepotin mereka. Pokoknya ah, <tuk> oh. begini, Mak. Saya kan datang ke pekerjaan nah, apa ini, saya nyari kerja pekerjaan. Nah, jadi, jadi apa aja yang penting Buat kamu deh, bukannya? Buat diperkayaan boleh. Saya enggak boleh ngokong, harus dihidur. Enggak jelas, ngomongnya. Jangan kaya begini, ngerjain orang nyari-nyari dari tadi, kesian Kita tuh jangan buka-buka Ya udah sekarang ini aja, nih kalau kamu jadah Sekarang dimanapun kita punya, kita berisah aja Ya niat ya, kamu bagus ya. kalau susahin anak, tapi mulai jangan berjudang Ke Jakarta cari uang banyak, mulai bilang anak Tapi kalau itu dia di dengan jangan jujur Bicara aja bu, saya bisa keluarga. Saya. bayang Ya be, gimana tuh ya, ya be? Ya, Pak Haji. Pak Haji, saya minta maaf. Ini, tadi saya bilang di Bapak Haji. Tadi saya juga bilang di Bapak Haji. Kalau mimpi semua, nggak tahu deh. Tapi yang jelas, saya mau maaf. Tadi saya nggak jujur sama Pak Haji. Tapi untuk pekerjaan, gimana, Pak Haji? Gimana, Pak Haji? Kita terimalah, kasihan. Oh, ya yaudah. Tersiap. Terima, Pak oh, ya. Haji. So, so, ini, ya, ini hadiah buat Bu Haji ya? Jangan nih, tolong diterima Jadi kamu nah, gak jadi otot di kita kan? Gak, gak, gak, Oh, ya, ya gitu. Gak ada hukum keluarga kamu nih. Ya pada hukum, jangan kayak gitu lagi ya. Katian anak sini kamu ya. Oh, di rumah. Yaudah, gitu aja ya, Pak. Tapi tetep texting lagi saya selanjutnya. Yaudah, kalau kayak gitu. Di lagi ya, seap. Lagi dulu ya. Kan? oh ibu ya lagi. siapa ya aduh iya. itu contoh -toh. itu contoh yang bagus buat kita kita semuanya nih kalau apa apa ya oh, iya. kita ya jujur ya be ya abg dari kecil kita udah diajari itu ya harus jujur. Itulah namanya contoh hidup ya be ya kita, kita aja. Eh, ini kita kerjaan kerjaan kita nih be masih banyak pak be kerjaan kita yang belum rapi gara-gara itu -gara ada aja, aja. Nah. tapi alhamdulillah kita dapat berkahnya be dapat beras karo ayo buat dia makan-makan juga besok be kita harus hmm. masak Terima kasih, ya Alhamdulillah, kalau gitu. Tapi kan saya cakep. Iya, ngomongin aku juga ya, pak Udah marah-marah nggak bakal. Ya, pokoknya untuk berikutnya ke depan nggak boleh diulangi lagi. Biar Yaudah. lebih baik lagi semuanya. Kalau ada apa-apa harus bicara yang baik-baik. Nggak -baik. boleh Dari ngeri, ngeri, ngeri ala lagi. Ya, ayo, ayo, bapak. ayo. ayo.